Sambil memegang muka, sopir bus tersebut mencoba memegang kendali bus yang sedang membawa sejumlah penumpang. Sedangkan pelaku masih berada di dalam bus dan tampak seperti sedang memarahi sopir tersebut. Para penumpang yang berada di dalam bus tidak ada yang berupaya melerai. Satu penumpang malah merekam aksi tersebut, setelah memukul dan memarahi sopir tersebut, pelaku kemudian turun dan meninggalkan sopir. Jangan Jangan lupa like, subscribe dan share ya.